Tentang kenapa aku masih bertahan Padahal sebenarnya aku bisa dengan mudah Untuk pergi meninggalkanmu Jawabannya sederhana Aku mencintaimu Tentang kenapa aku masih tetap percaya bahwa Suatu saat nanti kau akan berubah Jawabannya pun masih sederhana. Aku mencintaimu, yang rumit itu dirimu, tidak pernah mengerti akan hal itu. Dan bila saatnya nanti aku memilih melepaskanmu, percayalah, aku pernah mematahkan seluruh hatiku. Aku sudah berdebat hebat dengan diri sendiri. Aku sudah melangitkan ribuan doa agar Tuhan menunjukkan jalan selain perpisahan. Sebelum akhirnya aku terima takdirnya bahwa memang satu-satunya cara adalah rela.